GBP USD rebound apakah akan melanjut secara umum bias harian pergerakan GBP USD terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound ke sekitar area resistan